Mau lanjut sekolah di mana, Mas Fatur? Demikian suara ngebas dari sang Pak D kepada anak saya yang merupakan keponakannya. Dia kakak sepupu saya yang bertanya ini. Masih usaha naikin nilai TOEFL Pak D? Fatur menjawab. Loh, mau sekolah luar negeri tak? Ini ciri Jawa malangan yang banyak menggunakan akhiran huruf A. Bukan seperti bahasa Jawa umumnya yang banyak menggunakan akhiran O. Dia pun lanjut bertanya. Mau ambil apa kamu tur? Yang dijawab dengan lancar oleh Fatur. Mau ambil jurusan bisnis Pak D biar cepet dapat duit? Loh. Kamu salah kalau gitu tur, kata pak D yang ceplos-ceplos ciri Jawa Timuran. Gak ngono nih mikir golek duit, Mas Fatur. Nah ini, kairan ngalamnya keluar sudah. Berintonasi meledak-meledak dan mulai monolognya. Kon, kalau mau cari duit atau kalau mau kaya, modalnya bukan sekolah. Modalnya gigi. Bukan pinter. Sekolah itu untuk pinter. Untuk pengetahuan. Bukan untuk kaya. Kamu salah, Tur. Diceramai begini Fatur hanya cengengesan. Saya tahu Fatur tidak terima. Tapi saya tahu Fatur pura-pura mengerti apa yang diomongin Pak ini. Sebenarnya ini bahasa tinggi. Bahasa Sanepo. Bahasa kiasan, kromo, tatanan Jawa yang tertinggi itu loh. Budaya berbahasa kromo adalah bahasa keseharian seorang Prabu kepada Kabulo. Bahasa kiasan. Banyak sindiran namun tidak satir. Tidak sarkas. Halus sekali mendidik dan mengajar. Walau dibungkus dengan meledak-meledak intonasinya, liukan kata-katanya lagunya, tetap itu adalah kiasan indah. Karena komunikasi seperti begini banyak hilang di generasi tambis, di generasi milenial hilang. Jadi kehadiran sang Pak Ade ini saya manfaatkan untuk kembali ke kebiasaan kami dulu di kampung di daerah selatan Malang bicara dengan pini sepupu dalam remang, lampu sentir. Kalau saya sudah hafal kemana arah bicaranya kakak sepupu saya ini, namun anak muda sekarang kayaknya perlu pembiasaan. Budaya Nusantara adalah budaya pitutur, penuturan, bukan budaya tulisan. Jadi Badi bercengkrama jagongan, ngobrol adalah kunci komunikasi. Kita tahu dalam dialog Pak Des dengan keponakan tadi, dia memilih kata langsung, Kamu salah tur, itu adalah kalimat langsung. Gak ngono kolek duit iku, itu adalah kalimat langsung. Namun kata gigih, itu adalah sanepo, itu kunci. Di sini akan kita jelaskan kekuatan kata-kata indirect, termasuk kata sanepo tadi. Kemudian Pak D bertanya ulang, Buat apa sekarang kamu sekolah tur? Faturnya ragu dan menjawab, Biar pinter. Lah, katanya mau kaya sekolah biar kaya masih tetap mau kaya kan? Pak D nya bertanya Dari sisi lain Yang bisa membuat seseorang twist mind Atau pikiran langsung keputer. Ya Pak D Aku pengen kaya juga Gak usah sekolah tur Kalau pengen kaya Kunci kaya itu gigih tok Itu saja cukup Ngerti kamu? Sekolah nanti cuma bikin kamu pinter Bikin kamu sibuk dengan ilmu Bikin kamu ribet sama keilmuan Jadi pinter terus keminter Ilmu malah bikin kamu keblinger Ilmu itu bener Tapi membawanya sulit tur Kewajiban manusia itu berilmu Bukan pinter ilmu ilmulah Ikus sing bener. Mendengar kalimat Pak D yang terakhir ini, sebenarnya kata kunci yang saya tunggu-tunggu. Pinter itu nilai kuantifikasi. Pinter itu pas hafal apa yang ditanya. Orang berilmu beda dengan orang pinter. Orang berilmu tahu kapan menggunakan ilmunya. Bisa mempraktekkan ilmunya. Orang pinter itu hanya pinter. Belum tentu ngerti atau bisa mengerjakan sesuatu. Memperoleh ilmu itu susah, Tur. Demikian Sang Pak D melanjutkan. Memperoleh ilmu itu harus gigih. Fokusnya di ilmunya, bukan di pinternya Kalimat tersebut bagi yang dewasa pasti memahami ke arah mana sang Pakde bicara. Namun bagi keponakannya, bagi anak saya yang 18 tahun ini, apakah ngerti? Biarkan saja, time will tell, waktu yang bicara. Bagi saya, menikmati komunikasi minggu sore ini antara Pak D dan keponakannya tersebut adalah surga tersendiri.